Hai kamu punya ikan cupang dan ingin diri teman tapi takut berantem tenang video ini akan bahas ikan yang berantem dengan cupang pertama ada ikan neotetra tetpa ini benar-benarnya sekali jadi asalkan ada tanaman dan aku punya luas dia gak bakal digigit sama cupang walaupun cupang yang berusaha lalu ada ikan otosinklus otosinklus ini yang berguna sekali bagi akualium anda dia bisa mengintrusikan lumut dan juga dia sangat santai sekali jadi bisa cocok lalu ada koi atau catfish dia hanya diam di bawah saja menjadi sisa-sisa makanan jadi gampang dirawat dan juga dia lucu lalu ada ikan sapu-sapu sapu-sapu ini juga cara tersimples dia membersihkan lumut dari akuarium jadi sangat cocok asal kecil lalu ada koi lucu. koi ini berarti juga gesit jadi susah digigit untuk copang terima kasih